ketemu lagi mau guys ini sekarang kita lagi di ada di sorry gelap ya karena ini memang malam hari Jadi kita ada di Obelix Obelix hills itu namanya Bukit Obelix wah luar biasa mau lihat pemandangannya guys satu 2 3 ini dia Obelix hill tadi aku ke tebing berksi cukup bagus, ternyata memang ini mantap ini Obelix Hills keren juga sih uh. bawah itu ada cafe Cukup bagus Obelix Bukan cukup ya, memang sangat bagus Tapi sorry tadi aku nggak review jalanannya ya Wah jalanannya cukup berat juga. nggak berat banget sih maksudnya tanjakannya Tanjakan dan turunnya cukup banyak Kalau-kalau keloknya cukup nggak cukup banyak, tapi Masih aman lah Tanjakan dan turunnya enggak ekstrim Cukup aman buat mobil Bahkan untuk pengendara yang belum terbiasa pun Masih cukup aman Kita jajakin area obelixnya ya Eh, hey, sini nak. ini obelik sini ada di... apa ya? di dari Brooks itu sekitar 20 menit perjalanan lah mobil gak begitu lama juga sih oke okay. ini kita mau ke atas dulu lihat view di atas nih seperti ini jalannya ya Bisa, kita bisa kasamik sana 10.000 per orang oh ini tiket kalau mau foto-foto di atas spotnya di atas itu ada tiketnya 10.000 per orang Meksikana Tunggu anak gue yang besok ke foto-foto nah, Hobi foto-foto dia huh. Cukup menghasilkan juga sih Nah ini Pemandangan dari atas Spot atas Sudara ini sejuk banget Gak sedingin puncak tapi sejuk Kita terusin Jadi kita naik hmm. tuh tadi yang gue bilang Meksikana spot untuk foto satu tiket seorang orang itu 10.000 ribu disini banyak juga spot buat fotonya ya wah di sini kalau siang agak panas juga tapi sebenarnya cukup nyaman sih meskipun panas karena oh uh, cukup mantap lihat ya teman-teman ya ini pemandangan kota Jogja di bawah dan areanya ternyata cukup luas loh lebih luas dari teping breksi luar biasa Hah, ada komodo Komodo. Lihat di belakang saya, di belakangku nih. Wuh, Komodo. Jadi. Lampu-lampu Jogja Keren keren banget. Bahkan, bisa gue bilang, <laughs> bisa gue bilang, cakep banget, cakep banget luar biasa. Obelix, obelix, obelix, obelix. Lihat tuh pohonnya goyang-goyang tuh kena semilir angin tuh. Hawanya sejuk banget di sini, guys. Hawanya sejuk banget. Uh. Perjalanan dari Breksi ke sini nggak begitu sulit tanjakan dan tikungan enggak begitu curam belok-belokannya juga enggak begitu tajam kayak cutter atau silet ah? ya meskipun enggak lebih tajam dari cutter atau silet, ya lumayan juga sih terus lebar jalan itu di beberapa titik pas untuk dua mobil banget Terutama kalau mau jalan malam Dan kita berpapasan sama mobil di depan kita ya Harus sama-sama ngerti lah Kalau dia berhenti ya kita berhenti gitu. Kalau dia jalan ya kita jalan Saling ngerti ya Sama-sama toleransi gitu. ya, Sekali lagi kalau dia berhenti ya kita berhenti kasih kesempatan motor dan yang lain jalan duluan. Kalau dia jalan ya, terserah. Lu mau berhenti mau jalan terserah <tuh> Oh, OMG, OMG, keren, mobilix keren. <tuh> suasana kafenya Joe Belix. Wah HP gue nyemplung mantep ini, hati ini. Hebat Joe Belix ya, tempatnya ya. Dari semua posisi semua terlihat bagus. posisi semua keren lihatnya ke bawah Jadi persis menjorok ke tebing. Ini suasana kafenya. Ini model yang lagi kita hire nih sudah dari pukul sore kita dan ini dari dari kami ini fotografenya buat tempat-tempat yang sudah datang Ya. kita cari tempat kopi dulu ya guys Uh, siapa gue bilang tadi ya Sesahabang Maksudnya Gabi diajak kemari, Pai Hah? Maksudnya Gabi ke sini ketemunya hmm. Tentu, kalau Natalnya kan? bisa <tuh>. Jadi menurut gue sih enjoy eh, aja lah, cuma makan apa aja. <laughs> Oke, ini makanannya nih. Gorengan, lele, terus gorengan. Kopi saring panas. Itu dulu aja. Kopi obelix, ini segini 15.000 tong oh, pe, ah gimana sih? Lagi rekaman goyang-goyang. Hmm, pe, gendong. Hmm. Hmm. Mantap. Kopi mana kopi? Balik stop Keren Ini gue kesini lagi sama anak istri gua, Mereka lagi pesen makanan <coughs> Di <coughs> satu lagi Ini sama adik gue Namanya On Andy Buat kalian yang ke Jogja harus kesini Mutlak enggak boleh enggak? Bar keren banget. Nah, kalau mau puncak yang kalah sama punya cuma udaranya doang. Di puncak itu dingin. Di sini sejuk. Cuma sayangnya lagi gua sampai sini ternyata malam juga gitu loh. Kalau misalkan gue sampai sini sore jam 4 gitu ya. Masih keren. Buat ngopi, buat nyantai. Keren. Mantap. Sebelumnya gua ada di Bandi Kulon Progo. gua ada di Bantri, Pulang Progo itu namanya Kopi Ampirono. Itu juga pemandangannya lumayan bagus sih. Cuma kalau malam gak spektakuler ini. Gitu. <coughs> Karena kalau malam cuma sedikit lampu-lampu yang kelihatan. Tapi udara tetap sejuk sama ya, kayak di sini. Nah, di sini sambil ngobrol bisa ngeliatin lampu, cuanta. cuaca cerah luar hari ini. Jadi kita sangat sangat happy di sini. Dan kalian, kalau lihat nih, Dan ini ada tempat di bawah nih. Ya. ini. Uh. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Keren. Ya. Keren Bos Obelik. minumannya enggak terlalu mahal juga loh masih oh. tadi gua pesan kopi kopi itu cuma Rp15.000 kemudian enggak sampai 20000 deh loh, jadi kalau di sini kita aku bilang ini tempat banyak banget jadi kayaknya di sini memang mementingkan kenyamanan pengunjung mementingkan kenyamanan buat orang-orang yang boleh bisa lah kemari pengen hangout pengen santai pengen ngopi pengen ngobrol di sini juga nggak ada tulisannya pengunjung yang tidak beli makanan nggak boleh duduk <tuk> tapi ya tahu dirilah lah maksud lo kemari kagak ngopi agak minum ini kopi yang gue pesen kopi saring panas tanpa ampas tapi di dalamnya ada biji kopi, sengaja dikasih buat cemilan Rp15.000 Tadi, kamu penjual berapa? Milo Milo, Milo, paling Rp15.000 Di sini minumannya minum sederhana semua sih, cuma Untuk spot seperti ini, untuk tempat kayak begini luar biasa loh Dengan harga makanan Dengan gak dibasuk banget bakso, udah lihat nggak, lihat nggak bakso 25000 ribu, serabi, serabi 15.000 gila nggak makanan di sini? Emang sih, yang terdekat emang sih nggak semua spot puncak udah gue kunjungin, betul. Tapi setelah ngeliat apa yang terjadi di sini, satu dua tiga, bang! gila enggak, wow. gila enggak spotnya tuh. Huh. kalian mau duduk di sini satu orang dua ribu. mau foto-foto doang nggak boleh, nggak apa-apa. keren ya. Obelix, you really really good, excellent. So, everybody. Buat yang ke Jogja, mutlak harus ke Obelik kok. Buat yang sering ke Puncak, cobain kalian ke Mali Transportasi disini juga gak malah banget kok Kalau low budget, apalagi yang budgetnya sama seling gak ada Jalan kaki bisa <laughs> Jalan kaki <laughs> Atau lo, kalau gak ada sama sekali, bisa nomplok-nomplok kendaraan lah Dari... Jakarta ke Cikarang nomplok truk semen Terus dari dari Cikarang sampai Cirebon nomplok truk ayam Tapi dari Cirebon Cirebon sampai Semarang nomplok truk Pertamina Bandara tuh itu ya Nanti sampai Jogja baru deh oh, ngamen, runway Enggak sorry sorry Enggak ini pilihan yang bagus banget Jadi kalau lu yang low budget tuh bisa naik kereta ekonomi itu cuma paling berapa sang? 120 ribu itu sampai stasiun Tugu atau lo turun yang paling gampang turun di stasiun Prambanan deh paling gampang tuh. naik kereta ekonomi turun stasiun Prambanan dari situ tinggal naik ojek atau sewa mobil atau naik angkot Gue belum tahu angkotnya apa tapi yang jelas pasti ada deh cuma tuh sampai Breksi atau Obelix memang belum ada angkot yang jelas mungkin sewa mobil atau pakai motor jadi dengan budget satu juta satu orang lu di Jogja udah happy banget benar bener-bener terutama ini sewa motor Jogja paling berapa sih 20, 30 ribu sehari lu waspah makanya tuh sewa motor bensin juga irit ya kan navigasi juga gampang sama pedagemap nggak usah nanya-nanya orang lagi kecuali nyusruk kesulukan baru nanya deh tapi hebat deh. Obelix, udah berapa kali gua ngomong hebat ya Obelix ya, bagus hebat keren excellent, ya memang ini yang luar biasa Obelix, Obelix keren, Obelix keren, Obelix keren. Obelix, keren. City is ever used a red sunset, show.